Kadang sudah kaku kali ini, ada lepas, lupa terbalik, ah, lupanya tadi perasaan harus takut di tekanan persa. Uh, di sini korporasi juga melihat melintang uh, di dunia bola volley kali ini, dia menjadi latih dari tim korporat berkat kasihannya, banyak bibit-bibit baru. Oke, begitu. Selanjutnya laporan pertandingan antara Porva. Anak-anak pasir gadok sudah lakukan. Anak-anak Porva atau kebun umpan ini saja. Kopanya dan terlalu melebar. Poin saja bagi anak-anak pasir -anak gadok. Pasir pasir gadok sudah lakukan. Ya, di sana ada umpan gulang, saudara. Selamat kembali menjadi tentunya dilakukan bagi anak-anak perempuan Bung Pulang saja perempuan nomor, nomor 10 dari Bung ini tentunya dia masih dikonsentrasi sudah lakukan rambung ada jawaban ke belakang di saja di pertahanan kembali rupanya tadi menetekan pola yang dilakukan oleh pasir sadok di sektor depan pertahanan bagi Bung pulang, sudah lakukan keliling, apa yang terjadi saudara rupanya nah, si kulit bundar tadi dinyatakan ya, mulia. siap, dinyatakan diulang dinyatakan diulang, kembali kali ini pasir gadok, majidah cang-cang ada punggulang, sudah sampai sedikit tuh. Bater -bater -bater. Aha, rupanya tadi bola kulit maksudnya Satu, sayang terlalu melebar di samping Kiri pertahanan tapi pasir gadok sudah lakukan kembali Saudara saudara, punggulang rupanya hanya melihat si kulit bundar, jatuh di depan permainan makin keberuntungan bagi pasir gadok tentunya kali ini masih pasir gadok lampung mendakar atas terlalu terdesak kesat tentunya pindah turun saja bagi korpa pumpulan kali ini mundur nomor punggung selama masalah ke depan atau ke depan masih dia timpang timpang bola terus mendakar ada nomor 3 pimpulan di pasir gadok depan terupan menyamping diri siapa yang akan mengatur tapi sana ada pumpulan mencoba kembali selatkan siapa siapa di kembali ada supanjir bolak gadok jatuh di pertahanan depan pembulang masih pasir gadok punggulan pasir sudah lakukan ada di sini penggulang. Penggulang janis, siapa pembulang ulurkan lepas ke mereka nih siapa di sana bola potong saudara berada oleh anak pembulang cukup mengesok lawannya itu pasir gadok kali ini mundur saja ke belakang dari perba pembulang ini sudah melakukan mendatar mendakarkan kepada siapa yang diberi di belakang ini ada siapa di sana ada pembulang serahkan seperti bola lupa umpan manis ah gimana Saudara-saudara, beberakan toleh yang dilakukan oleh anak-anak korban pulang ini cukup memukau sehingga menyelipkan atau memperlakukan pertahanan bagi pasir gadok. Kembali kali ini datang ini tidak berlakukan. Siapa di sana sudah dengar? Barokan kepada pasarnya korok siapa di kembali? Masih apa yang terjadi ya? Atas, atas, mungkin ada pelanggaran yang dilakukan bagi kubu pasir gadok pun bertambah bagi pulang Sudah lakukan, siapa di sana? Ada, asal tindakan penyelamatan Pasir Gadok ini lepas jatuh pertengahan, Pertahanan bung pulang, lepas umpan terobosan sana, ah, saudara-saudara, cukup unik tadi, tapi sementara mungkin dipingkam saja oleh pemain dari Pasir Gadok sehingga menguntungkan poin dan Pasir Gadok kali sudah lakukan, apa di sana? Ya bung pulang, langsung di tapi sebelumnya, walaupun keluar, ball, terlebih dahulu tentunya, pindah poin bagi Bung Bulang Mundur saja nomor 6 Masih dia tinggong-himbang Mendakar Tapi manis saudara pendengar umpan saja ke belakang Siapa yang mau ada ah! Tidak dikira Tidak dihubung Tentunya Pasir Gadok melakukan eksekusi yang cukup sempurna Boleh tentunya Bagi Pasir Gadok Sudah lakukan terlihat Sama saja Asal masuk ke dalam Kali ini datang Bung Bulang Sedolkan emas Pasir Gadok berasiap di sana beraguan tentunya anak-anak uh, dari perubah pengulang ini setelah tadi serangan yang dilakukan di sektor depan bagi anak pasir gadok cukup mengumpulkan nilai kali ini masih kali punggulang masih uh, banyak punggulung 10 ini melakukan eksekusi bola tidak nyampe menguntuhkan bagi pasir gadok tidak lakukan pasir gadok lepas kiri, langsung lepas siapa di sana uh, kali ini pengulang. Mas Rekwisi Cipulik Pundar tadi cukup mengelegar Jatuh ya, di tempat yang kosong Pindah poin bagi korba Bung Pulang Kali ini Bung Pulang sudah lakukan bendaftar Jatuh ke tengah lapangan, bolanya kurang ke Ada siapa jirgadau, kepas mas kali tidak ragu-raguan Masa tindakan penyelamatan mencoba pembola Rupanya tadi melakukan smash drop shot saudara. Sehingga ada terjadi kawil bagi Terusak diselamatkan bagi anak-anak Pak Cik Gadok sudah lakukan kali ini Ada Pak Cik Gadok? Eh coba kembali ya. Rupanya Mr. Nick aja yang melawan Keberuntungan bagi Borba Punggulan Satu, dua, kalau tidak salah sudah pendengar Kali ini melalui pemain nomor Punggung 9 ini melakukan Tapi eh, sudah Tipis tapi wani sudah Untungan mencoba kali ini mulai sebarang-sebar Masih dah! Kuli bundar Yato di depan pertanya sendiri menguntungkan kembali bagi porva punggulan yang ketiga kali kalau nggak salah dari porva punggulan ini sudah diancang-ancang lepas tapi di sini ada pasir kado yang dituju hanya kurang terarahnya masih berputar ah, untung saja pasir kado umpan siapa di sana masih berputar punggulan sudah kali ini mencoba ah penempatan bola dari anak-anak punggulan ini kurang yang bersasaran jatuh di daerah sendiri pindah poin bagi pasir kado sudah lakukan kali ini suplai pasir gado yang dituju waaah manis dan susit sulit maksudnya untuk diperas dipertahankan bagi pasir gado pindah poin bagi punggulang kali ini mundur ke belakang nomor 7 sudah lakukan jatuh ke tengah sedokan saja kepada suplai bola dari pasir gado kali ini masih dia berebutan masih terketah kembali lepas ada punggulang dari suplai bola punggulang belambung tinggi sudah sudah lah tapi sebelumnya Wajib mungkin melihat ada pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Pasir Gadok. Poin makin bertambah bagi Punggulan. Kali ini Punggulan sendiri sudah melakukan di sini. Saudara penarekannya. Terjadi masih kali ini kecer, masih bertahan. Bola, bola bola kecil diperagakan oleh kubu Punggulan tadi sehingga poin untuk dikembangkan bagi lawannya yaitu Pasir Gadok. Kembali kali ini apa yang terjadi sana? Terlalu deras ataukah terlalu bola menebar. Pindah poin bagi, bagi pasir gadok. Pasir gadok kali ini sudah lakukan. Ada punggulan Umpan yang nge di sana cukup manis, berdiri bebas. Uh, pemain yang punggung nomor 5 tadi tidak salah. Sehingga melakukan eksekusi pola yang cukup sempurna. Pindah poin bagi punggulan Sudah lakukan kali ini punggulan Ada pasir gadok. Nomor 11. Memang saja asal masuk Masih bola kali ini sudah benar Diangkat Masih berebut tanda ah. Dengan bola-bola pendek kali ini Setelah ke belakang Ada siapa nomor satu Umpan terobosan menjaga Asal saja terkurang menyampe Sadi Terus siapa di sana Umpan-umpan Maha -umpan. Kali ini Nomor lima adalah Nincet kalau nggak salah aduh. Atau kesundara kalian uh. uh, Menentukan nilai Bagi perbaung bungkulan Kali ini satu, dua, kali ini masih dia hancang Lakukan menjatar, tapi manis ada pacir gadok Tunjukkan kembali supaya, supaya bolanya terkurang terara Asal saja masuk ke lawan Apa terjadi? Ya, ah, rupanya kulit bundar tadi uh, Diulang Diulang, kali ini Bola dikuasai sepenuhnya oleh Bung Pulang Sudah lakukan Ada pacir gadok lepas rupanya Ah, cukup so, manis Penempatan bola yang dilakukan oleh anak-anak pacir gadok ini menyulitkan sektor belakang pertahanan seri punggulang kali ini pasir gadok benar-benar terlalu tergesa-gesa pasir gadok kali ini menguntungkan bagi porpois punggulang pasir punggulang kali ini kuatasi penuhnya strip pundar ini mendakar jatuh ke tengah lapangan ada pasir gadok terbaca garis bola masih di siapa di sana ar oh, hur banyak terlalu keras penempatan bola yang dilakukan oleh anak-anak pasir gadok ini pindah poin bagi punggulang Datang kembali punggulang Langsung saja sini di sektor sebelah kiri Pertanda berputar gantung di bayang-bayang keberuntungan bagi punggulang Poin makin bertambah Kali ini masih punggulang Sudah Masih dia kali ini mengatur mencoba Tregma permainannya Ada pasir gantung Perlukan saja kepada siap Supaya bola Terlalu keras Rupanya Akhirnya nomor 8 ini cukup keperlih Rupanya Hingga menguntungkan bagi punggulang Kali ini masih punggulang sudah terlalu pendek bola yang dilakukan anak-anak bung ini pindah poin bagi pasir gadok mundur pasir gadok sudah silahkan menjatar ada bung di sana kalau kata seperti bola di eksekusi ah, walaupun kecil tapi jatuh di tempat yang kosong sehingga menyulitkan tentunya tindakan penyelamatan selanjutnya bagi kubu pasir gadok kali ini bola dikuasai oleh bung pulang tepat saja mendatar ada pasir gaduh di sini, serokan tajak seperti apa Nah, semakin yang lawan Nah, yang cukup jauh Tapi cepat Di bidang yang kosong Sehingga bola jatuh di daerah lawan Kali ini, kuatnya sepenuhnya Punggulan, masih dia Yang pintar sudah lakukan, menjatar Tuh, kali ini, tindakan penilaman tajam Di ada punggulan di sana serokan nomor 9 Umpan sudah. Sudara-sudara Demikian terlaku nomor 9 membahayakan bagi lawannya tentunya kali ini keberuntungan saja bagi korba eh, pembulang masih korba pembulang mendakar cukup panas kali ini ada pasir gadok dan saya sebelah kiri di sini ada pembulang sebagai pelopor sepas ah kopanya terlalu keras hari ini sampaikan sampaikan kecil nomor sepuluh Ya, saudara, kembali kita menuju ke lapangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh anak-anak punggulang Jauh hingga terjadi, sudah dilakukan oleh pasir gadok Lepas saja sedikit bolanya Dibayang-bayang Sampaikannya tadi Dari anak-anak pasir gadok ini Cukup memulihkan di kubur sektor Jantung pertahanan bagi punggulang Kali ini sudah dilakukan. ada punggulang Lepas kali ini siapa di sana, yang siapa di sini Cukup sempurna, saudara Tuh, bola. dua, apa? kali sudah lakukan kali ini dari ini ada sudah lakukan terima di tengah sudah lakukan Pesis tapi panik datang kembali pasir kandung lepas dan lawan di membangun masih kali ini asal saja saudara pasir kedalawan kali ini mencoba bola terlalu deras ya si kulit pondar jatuh di daerah pertahanan pasir kandung sendiri poin pun bertambah bagi bunggular kali ini bunggular saudara akan kembali datang kembali serangan dari bunggular kali ini bola ini kurang terarah asal saja masuk kedalawan anda bunggular lepas sudah ya. bola potong cukup sempurna saudara, dilakukan walaupun kecil, tapi membukukan nilai kembali nomor sungguh, tapi ini sudah mendasar jatuh ke tengah, ada dari pasir gandong lepas ke tengah, siapa? Ha? rupanya, balik kali ini bola dipenuhi oleh pasir gandong ada datang kembali kali ini, pasir majikan ini dibayangin, apa yang terjadi? rupanya, ada ada cepat sudah, bukulang nilai, kali ini terus, melakukan pasir lepas mas, kali ini pasir gandong lepas, dibayangin, majikan ini pasir gandong pada busan majikan ini, asal kenal lawan, kali ini bukulang, sedangkan -kara. kembali Bola bola besar, kibaya kibayanya apa yang terjadi? masih melihat bumbulang cukup penguntungan tentunya dalam mengumpulkan nilai, saudara. masih lepas ke sini ada bumbulang apa apa juga dong? kali ini mengatur serangan umpan ke belakang, ya masih dapat dipertaruhkan ya bumbulang, lepas mencoba, lepas saudara. bola bola kecil sudah lakukan, sepak bola tidak akan terlewatkan. Kubu Pasir Kadok sudah lama berada Kadok. Datang nomor sembilan. Sepaiar bola maksudnya umpan terbawa saudara. Pasir Kadoknya. Nah, bola bola sudah kesesudahan saudara selamat saja. Ada bung pulang terus kan. Maksudnya umpan manis. Apa yang terjadi saudara? Rupanya masuk saudara keberuntungan. Jadi ya. Ataukah poin pun makin bertambah bagi Kubu Bung Pulang. Kali ini kesempatan maksudnya bagi Kubu Bung Pulang sementara unggul sementara. Kali ini datang kembali serangan. Bola nomor punggung ya, lima yang. tidak masuk pindah poin saja bagi pasir kadung sudah lakukan bagi pasir umpan uh, hanya melambung tinggi berbuntar mas kali ini ah, apa yang terjadi saudara-saudara ah, dengan demikian pasir kadung sudah lakukan kali ini dari segi pindah poin kembali bagi